Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali. Ini kali ini aku akan ngecek aku akan buka akun, dulu, ya akun kan? nah, bin partnerku yang udah, artinya navigasinya kemarin aku masih dapat 58 dolar ya sekarang sudah naik menjadi 67 dolar dan manajernya masih tetap manajer arena seperti kemarin nah di per2 ini aku mau bilang aja statistik pemain hari ini lumayan meskipun yang main 2 dua 4-5 orang hari ini yang main tapi tetap aja eh justru nambah justru nambah dia 67,03 USD dolar ya dan untuk pembayaran kali ini kayaknya belum ada aku bingung hari ini Aku bingung Hari ini kok nggak ada masuk-masuk gitu ya kan Heran aku Ini benar-benar Udah fix scam Atau bagaimana gitu Kayaknya udah scam sih dan jumlah minimum itu kok masih sama ya. Dan bahkan hari ini banyak temanku yang pengen daftar. Banyak temanku yang pengen daftar binomo, bikin akun binomo buat trading, tapi aku tolak. Enggak, saya nggak mau, bilang gitu kan. Karena ini kecewanya di sini. Justru jadi saya tuh gimana ya? Saya sih nggak sensitif ya. Cuman begini, percuma gitu. Aku ngajak temen yang lain pada mau masuk, pada mau join gitu sama aku ya kan. Tapi pembernya udah begini gitu. Nah, gimana mau semangat kita buat mempromosiin akun ini begitu kan? Akun binomo ini, sedangkan bin partnernya udah begini gitu. Tapi buat yang nonton Buat teman-teman kalau misalnya ada rekomendasi Boleh komen di bawah buat rekomendasiin apa yang bagus gitu gak apa-apa Saya akan jalanin gitu Nanti saya promosiin ke teman-teman gitu Contoh kayak kotek gitu kan lumayan bagus tuh Nah yang gue sesalin di ini doang bin partner ini Aku sama sekali gak ada pembayaran Sering sih aku buka-buka di video lain tuh banyak juga yang gambar sampai seribu gitu kan Gimana kalau seribu ya kan kayaknya waduh Itu udah kesel banget kayaknya Aku aja yang sedikit gini kesel Kita capek-capek ngajarin teman gini begini cara mainnya begini Pokoknya kita capek lah Mereka tuh kan ada datang ke kita gitu kalau mereka nggak datang kita yang datang justru-nya kan begitu ya kita kita ajarin kita kasih signal tapi ternyata ya begini gitu dari bin partnernya gitu kalau bin partner tuh emang nggak peduli dia gitu kan nggak peduli tapi lama-lama kena repot juga bin partner kalau begini terus ya ujungnya ngerusakkan binomo gitu kan <tuh> emang sih kalau bin partner sama binomo ini kayaknya udah gak jelas kali makanya sering kena blokir kata-kata orang ya bukan kata-kata ya. orang di video-video youtube hilang lain kuliah sering itu banyak yang bilang kalau binomo itu udah diblokir gitu, tapi buka lagi, udah diblokir buka lagi. Aku sih nggak tahu benar apa nggak, tapi yang jelas, yang jelas itu aku mendaftar bin partner, jadi mitra dia gitu, biar saya bisa partner sama dia buat promosiin dia. Tapi emang benar-benar kecewa, jujur kecewa, menyesal gitu. Aduh, ini emang sih nggak seberapa, tanyalah enggak seberapa gitu, tapi ya gini loh, inilah yang kita harapin kan gitu ya tapi isok nah dari sini aja udah nggak ada percuma juga saya bukain dodak juga nggak bakal ada juga kan gitu saldo tetap nol saldo tetap nol ya udah sekian, terima kasih dan buat teman-teman juga Mohon maaf, videonya kurang lengkap, tapi ini referensiku buat teman-teman ya. Buat yang nonton juga, kalau pemula nggak usah deh jadi partner gini. Misal serius, asli gue nyesel juga, bukan aku aja banyak juga yang nyesel, tapi terserah itu buat kalian. Kalau masih pengen ya, udah terserah, atau dapat manajer yang lain gitu. Ini kalau khusus manajer arinya jangan sampailah. Karena manajer ini enggak jelas. Enggak jelas banget. Katanya pembayaran tiap hari Kamis tapi zong. Seminggu sekali katanya pembayaran tapi enggak ada juga. Oke. Okay.